pencuri yang kayak-kayak gini ini yang bisa meresahkan, yang paling meresahkan sebenarnya. Itu kan fasilitas umum yang seharusnya itu dilindungi, dijaga dan dipelihara. Ini malah diambil, apalagi itu terletak di tengah jalan, Pak. Bagaimana, Bagaimana orang kalau lewat tertipu? Nah, ini memang lagian berapa Kan nggak seberapa. Kalau kayak, kayak gitu, itu, dia, sendiri dia sendiri yang kecebut. Sendiri. Itu senjata makan, makan Tuhan itu. itu.